Masih Diaz di antara AC Milan dan Real Madrid Masa depan Brahim Diaz bersama AC Milan tidak pasti, sebab klub pemiliknya Real Madrid sedang mempertimbangkan rencana untuk membawa pulang Diaz ke Estadio Santiago Bernabeu. Sebagaimana diberitakan Marka, AH 13 November 2022, Raksasa Spanyol Madrid tahu bahwa mereka memiliki pemain dengan potensi besar dalam diri Brahim Diaz. Persoalan itu yang membuat manajemen El Real sedang mempelajari lebih lanjut apakah pesepak bola berusia 23 tahun dapat masuk sebagai bagian dari rencana masa depan klub. Dia setelah menghabiskan satu musim setengah berkostum Ewan Rossoneri, ia sukses membantu Milan meraih Scudetto Serie A Liga Italia ke-19 pada musim 2021-2022. Dilansir SI Premilan, Senin 14 November, Milan menyatakan serius untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen gelandang serang asal Spanyol tersebut. Roseneri disebut bersedia menggelontorkan kocek sebesar 22 juta euro untuk Brahim Diaz. Sejatinya Madrid memiliki klausul pembelian kembali senilai 27 juta euro bagi eks pemain jebolan akademi Manchester City. Akan tetapi, Madrid patut memutuskan lebih dulu nasib pemain seperti Marco Asensio, Luka Modric, Mariano Diaz dan Toni Kroos agar Brahim Diaz bisa mendapat garansi masuk ke dalam skuad utama Las Merengues. Diaz sendiri merasa sangat nyaman berada di bawah asuhan Stefano Pioli, meski dirinya masih terus bermimpi dapat mengukir kesuksesan bersama Madrid. Real Madrid ragu perpanjang kontrak Fernand Mendy. Nasib Fernand Mendy bersama Real Madrid masih tak menentu. Padahal Mendy selalu menjadi andalan mengawal lini pertahanan Real Madrid di 2022-2023. Sebagaimana dilansir dari Marka, Real Madrid masih mengevaluasi performa Mendy sejak didatangkan pada 2019 silam. El Real masih mempertimbangkan apakah Mendy diberi perpanjangan kontrak atau dijual pada bursa transfer mendatang. Mendy sejatinya merupakan pemain yang selalu diandalkan sejak era Zindin Zidane. Begitu juga saat ini di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Akan tetapi, Mendy seolah tak masuk dalam prospek jangka panjang Los Blancos yang di musim panas 2021 lalu, lebih dulu memperpanjang kontrak sejumlah pemain seperti Luka Modric, Lucas Vasquez, Nacho Fernandes, Dani Carvajal, Thibaut Troyes, Karim Benzema, Petval Verde, dan Casemiro. Musim panas lalu Real Madrid juga lebih mementingkan untuk memagari Iker Militão, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Sementara belum ada kabar terkait perpanjangan kontrak Mendy yang akan kadaluarsa pada 2025 nanti. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan Madrid enggan buru-buru perpanjangan kontrak Mendy ialah masalah cedera. Pemain berpaspor Prancis tersebut telah mendapat 8 cedera dengan total absen sebanyak 277 hari. Namun, Mendy sudah berada dalam kondisi fisik terbaiknya. Ex-pemain FC Mantois 78 dan Paris Saint-Germain telah bermain sebanyak 17 kali dari 21 laga musim ini. Persaingan Liverpool dan Real Madrid untuk mengamankan jasa Jude Bellingham Persaingan untuk mengamankan gelandang berusia Dortmund Jude Bellingham semakin sengit karena Liverpool dikabarkan mendapatkan kompetisi berat dari Real Madrid. Dilansir dari El Nacional dilaporkan apabila Jurgen Bellingham akan memutuskan masa depannya di Borussia Dortmund setelah Piala Dunia 2022. Hal ini sendiri telah dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutik Borussia Dortmund yaitu Joachim Jumerski melalui Bell TV. Saya pikir keputusannya paling cepat setelah Piala Dunia. Di situ kami akan melakukan diskusi mengenai apa yang dia inginkan. Mengenai dirinya, orang tuanya, dan dengan siapa ia memiliki hubungan dekat, tentu saja dengan penasehatnya. Dia akan berbicara pada kami jika dia ingin bertahan atau pergi. Yang pasti kami akan melakukan diskusi yang hangat dan terorganisir di antara pihak klub dan pemain. Tapi kami tak akan menghindari masalah jika ada klub besar yang terlibat, kami tak akan melakukan pertarungan finansial. Ujar Watsky di sisi lain, tim yang saat ini akan memprioritaskan untuk mengamankan Jude Bellingham tidak lain adalah skuad Liverpool. Kebutuhan mereka akan gelandang memang cukup mendesak sehingga tidak heran jika mereka akan berusaha keras mendapatkan Bellingham. Akan tetapi itu berarti mereka harus berhadapan dengan Real Madrid yang sangat tertarik dengan talenta Bellingham dan juga ingin meregenerasi lini tengah mereka. Sehingga kedua raksasa ini dipastikan akan melakukan perang finansial untuk mendapatkan sang gelandang. Prediksi juara Piala Dunia versi Karim Benzema. Prediksi Piala Dunia 2022 Qatar sudah mulai banyak mengatakan. Salah satunya dari pemain depan timnas Prancis, Karim Benzema. Bahkan pemain Real Madrid ini mengatakan prediksi ada empat kandidat juara di perhelatan Piala Dunia 2022 nanti. Empat negara favorit Piala Dunia yang disebutkan Karim Benzema itu terdiri dari timnas Brasil, timnas Argentina, timnas Prancis dan timnas Spanyol. Karim Benzema, striker timnas Prancis juga menegaskan dirinya fit dan siap tampil untuk Prancis di Piala Dunia tahun ini. Piala Dunia 2022 akan dimulai pada 20 November dengan tuan rumah Qatar menghadapi Ecuador dan Inggris menghadapi Iran keesokan harinya. Lihat jadwal lengkap Piala Dunia 2022. Berbicara pada hari Minggu kepada telefoot menjelang hubungannya dengan skuad Prancis Minggu depan, Benzema berkata, "Saya bugar dan siap tampil." Ketika ditanya tentang siapa yang menurutnya menjadi favorit untuk Piala Dunia Qatar 2022, pemain internasional Prancis itu menambahkan, "Brasil adalah favorit terbesar. Ya, mereka adalah favorit seperti Argentina, Spanyol, Prancis, tentu saja." Prancis akan melawan timnas Australia dalam pertandingan pembukaan turnamen pada Selasa, 22 November. Mereka juga akan menghadapi timnas Denmark pada 26 November dan kemudian timnas Tunisia pada 30 November.